Guys, hai hai hai. Welcome back my YouTube channel. Apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja, guys. Masih tetap semangat ya untuk mencari-cari kegacoran. Nih temenin gue terus di sini di Zeus main di panen 138. Bawa modal 58.000, gue betting aja 800, lanjut spin cepat dan lewati uh, layar di 20. bet di bet 800 aja, guys, ya. Yeah gue lanjut di bet 800, pin cepat lewati layar di 20 Saya sambil menunggu menunggu untuk profit di sini guys anjing sekitar ratu keluar, gak ya? Ya, gak keluar guys ya nggak keluar guys gue mau disclaimer dulu ya guys untuk kalian semua di sini gue sama sekali tidak ada unsur untuk mengajak kalian bermain sama sekali gue nggak ngajak kalian bermain ya guys jadi kalian tuh udah nikmatin aja tontonin aja untuk video ini Atau tayangan ini guys Dijadikan untuk hiburan kalian aja oke okay? Menjadikan hiburan semata aja Untuk kalian guys Wow Di bet 800 mana gak ada isinya Di spin otomatis 20 Ya nggak hmm, dapet Belum dapet mungkin belum panas kali ya ya udah gue panasin lagi di spin turbo 50 guys Di bet 800 Gue klik aja spin turbo 50 ya masih hmm, lagi Zeus Anchim. Perkalian lah ya, Seenggaknya ya perkalian ditembak ataupun scatter gratis lah deh ya. Gue penasaran nih pengen lihat aja gitu scatter gratis di lab laboratorium seperti apa sih Zeus. Kalian pokoknya jangan ditiru, tidak untuk ditiru ya guys karena adegan ini sangat berbahaya. Oke. Okay? Ya bisa membuat anda kismin alias miskin. Tadi <laughs> kalau kalian itu nggak bisa ngaturnya, guys ya nggak tahu gitu ya ngaturnya. Waduh, bisa ancur ancur ancur seancur ancurnya. Makanya gue nggak pernah ngajak kalian bermain. dinikmatin nikmatin aja, ditontonin aja. Jangan coba coba dan jangan bermain ya guys. Kalau kalian mengalami kerugian atau kalian mengalami kerugian gitu ya gue sama sekali tidak ada uh, apa tidak bertanggung jawab atas hal itu ya guys nah cakep kasih uh, mantul jadi kalian harus um, menjadi penonton yang bijak gitu ya harus diambil sisi positif dan dibuang yang negatifnya ya guys harus tahu nih mana yang bagus mana yang gak bagusnya mana yang harus ditiru mana yang harus tidak diikuti oke okay guys hmm, kasih ya kuningnya kemana loh mantap kasih kuning bemantul kasih tembak guys ya anak tolong nah otomatis juga masih ada lima lagi cok kasih ijo waduh BANGKE lah gue lanjut aja yuk di SPIN cepat dan dilewati layar gue di battle 800 ratus oh, mantap keluar scatter gratisan gue Keluar scatter gratisan gue Asyuk asyuk asyuk asyuk Nah ya Cakep kasih tembak Mantul kasih Gaskin Mantul tembak dulu dong loh Waduh bangke Wow wow wow Mana mana guys Cakep loh Kasih merah nah kan mantepan ada cincin aduh aduh aduh aduh aduh aduh adu. wow kena ada perkalian 2 dikasih tembakan lagi ada perkalian 4 guys asik asik perkalian 4 yes 15.360 nigel 7 gratis gue masih ada 7 lagi asik kasih ungu hmm kalau mantap kasih kuning yes yes yes kalian tiga belas merah kuning anjing berkali di 15 belas guys delapan nice nice guys nice asik yuk kita lihat lagi yuk, yuk, lihat, lagi, yuk lihat lagi lihat lagi lihat lagi anjing speed gratis gue masih ada tiga lagi cok, nah kasih cincin tembak lagi loh kuning hmm, mantap perkaliannya udah di 18 ya 47000 super big guys mantap mendapatkan super big dan speed gratis gue masih ada satu lagi yuk yuk yuk yuk yuk waduh 97600 guys mantap lumayan lumayan lumayan guys daripada lumanyun yeh langsung aja gue spin turbo lewati layar 20 di bet 1200 guys nah scatter lagi dua lagi anjing kurang satu kalau kalian masih aktif bermain ya guys atau kalian masih suka betting-betting untuk permainan game slotnya yang boleh banget nih langsung aja join ini sama grup komunitas gue yang ada di kolom komentar ataupun yang ada di kolom deskripsi ya guys kalian bisa langsung aja lihat kepoin mantap now gue lepas kata gratis nih no, dapat ya. kata gratis gue di base 1200 wow wow mantul mantap betul tembak lo anjing oh Wow, si biru wow, anak tak jauh cakep. Nah, hijau asli lagi. Nah, kan gak jauh. Nah, mantul, kasih lagi loh Wow, ada perkalian, pakai guys 20 naik Nice tembak. Uwe, uspin, gratis gue masih ada 11 lagi guys, mantap Kasih ijo oh, Kena loh Kasih, wow Makota Jebret, ada perkaliannya guys Perkalian 6 11.000 Yes, yes, yes Kasih lagi Mantap Tembak loh Perkaliannya guys, ada perkalian 9 19.980 nice asik gue mendapatkan nice guys ini gratis gue masih ada 8 lagi cok kasih gelas-gelas kaca cakep kasih kuning mantul mantep betul nah kan gratis gue masih ada 6 lagi anjing kena loh kita lihat guys wuih empat belas empat ribu dua ratus kemenangan gue delapan puluh ribu tujuh ratus delapan puluh kasih kui di dapat kayak sebelas ribu empat ratus pin ratus lima masih ada tersisa tiga lagi guys nah kan bangke angkat lo mantul pas kuning yes yes yes yes yes dua puluh enam dua puluh ribu dua ratus delapan puluh naik check naik check naik, naik tembak terus ada perkalian lima biru hmm, mantul cincin ya bangkep perkalian tuh tiga puluh guys empat puluh dua mega asik dapat juga guys lima ribu ya lumayan ada ya. langsung naik dua ribu nah kan bangke tuh hmm. Hmm, gue langsung naikin aja di bed 4800 guys di Diceban aja cobaan Ini gue gaskin di 10 ribu. Cari tembakan guys Biasa Oke. Cari pecahan Tembakan Kalau tembakan dapet di sini Udah kelar guys Gue, gue langsung diwedain aja Nah Cincin loh Cincin anjing Duh kena Wah tembak sih Waduh gak tembak Masa sih uh juga gak apa -apa ya, gak dapet, kisip, sih, gua juga nggak apa-apa anjing nggak dapat ya tapi dapat seratus ribu ya udahlah guys gue sudah menyerah sama si Zeus kayaknya di tiga ribu jangan lupa di like di komen, di share and subscribe go WD dulu guys salam Jep salam WD